Nggak sopan nanti, Ah! Uh, Kenok jam. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mutakabbir, ya Rohman, ya Rahim. Allahumma barik lana <tuk> <tuk> Wah Kenapa kasih glow wall di sini gitu kan? Aduh, bermanfaat banget gua kasih glow wall di sini, cuy. Lu anjing Allah banget. <tuk> <Allah, Allah>. <tuk> Yeah. Nah, jadi di video kali ini aku bakal mabar bareng bocil Oh my god Jadi kita bakal main kelas kuat range Jadi aku bakal main sama teman-teman bocil aku anjay ini Daripada banyak bacot, let's get started Gak sopan nembak gua anjir Mau jadi apa? Ayo, ayo, ras ras ras ras Ras ras Eh, dari jauh cuy Aduh, gak sopan antusen ah, Kenok com. Ya Allah tolongin tolongin tolongin hamba mu ini tolongin tolongin ya allah nggak ada yang mau tolongin gua Ayo adikku adikku justin yeah. Yeah. gua di end gua di endang eh gua di endang eh gua di endang eh <tuk> easy kau sombong kali kau ya ya hiu ini ranjau kan Aduh gak kelihatan eh Eh uh, mati gue first blood ten ten ten tu jangan mamalin gue lo Bismillahirrohmanirrohim <laughs> baca Bismillah dong gue doain kalah ya lu oh, jangan dijual ya woi ya rohman ya rohim ya malik ya kudus ya salam ya mutakarbin tuh kalau kayak gini kan tenang gue kan sambil main tuh sambil nyebut nama Allah istighfar wow kita liat apakah Yom bisa meratakan satu squad iya yeah. kita liat enggak lah enggak enggak lah <laughs> ah. enggak <laughs> ada wadiyong yang... <laughs> Aki salam apa, apa, apa. kenal orang mana orang mana cara. orang mana aduh aduh aduh aduh Hai, kita udah. Hai, kelihatan gua ah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nomor hai, itu hai, hai, hai, hai, yo kalau gua hai, Ah. Emang nomor satu tuh. Delete di tapi enggak ah. terkenal loh. Enggak terkenal Giliki juga. Liki doang dia. Bukan Liki loh. Likey, likey, Liki. Rio, mana bacaan asmalus Nanya tadi lo? Royanderoym, Allahumma barik lana Ramadhan lain, Allah ma. Tadi kelana ingat. Hahaha, lu cuma, lu, lu doa tadi lu nggak nggak semuanya doa makan. Gua bilang nggak semalu sena lo. kasih doa makan. Kelas berapa, Akis? Kelas tujuh. Wah, kelas tujuh, aku kelas enam. Baikannya muncul. Gue tau tahu tahu lu Justin. Nih. Gue gibeng siap, gue oh, orang gue Eh sakit cuy sakit sakit Sakit gue sopan sopan nembak gue gue sopan sumpah dah gue jangan deket-deket gue Rio lu ngalengin nyawa gue gue gue ya, nanti mati jadi bonti gue gue Nangis gue gue nanti mati jadi gue gue terima kasih ya wahai wahai SCR Fire gitu ya Wahai anak Ah, hai anak durhaka. Kalian mau jadi apa ya? Mana sini? Yang mau jadi bom. Uh... Eh, Sakit, sakit, sakit, cuy sakit. Ya Allah tolong dong, antar tolong ya Allah. First, first. <laughs> gua udah apa-apa gue mati nggak apa-apa gue ikhlas gua redo gue dunia akhirat lu gua santet lu siapa ini lu eh? bisa ratain ya allah sembilan baca baca baca baca baca dua baca oh, wow, wow. baca baca doa, doang. baca Ayah. Mm. Halo, nah, open mic. Jangan, ya, jangan, jangan. Lu nggak open mic, lu gua gua kick lo, gua kick lo. Depan-depan satu tuh, pakai baju biru, pakai celana biru. Aduh, sakit. Sakit gua ngeloncet, cuy. La ilaha illallah, subhanallah. Kita lihat dia. Allahu akbar. Allahu hmm. akbar. <sir> eh, salah itu temen cuy. Oh. Mana dia? Ini aku, eh, kita dulu, Bang, Bang. Mana dia? Mana dia? Aku. Hmm. Eh, ini gua Rukia ya dia, eh di bawah cuy, di bawah cuy di bawah ini cuy di bawah tamu ya? Oh, oh, ya eh tolong tolong nggak sopan wah kenapa kasih glow wall sini gitu kan aduh bermanfaat banget gua kasih glow wall disini cuy di sini di di atas mana sih nggak kelihatan cuy eh Eh di sini cuy Ada ini, Allah Subhanallah. Dia dia Aku ngendok. Terus, kamu ngendok lu? Kris dah, ini harus ngendok. Lu enak, gua nih. Gua Ayu. Dia dia di perang, Berang! perang, Ya Allah, jeritan lu. Eh, <tik> <tik> <tik> <tik> cewek bajigur <tik> ya turun gua gitu terima kasih ya telah menurunkan bintang gua gitu <tuk> Allah akbar Allah akbar gua nggak jadi ngekill tadi gua Gara-gara nol wm kill satu gue nol gue terima kasih ya oke guys mungkin segitu dulu video kita ini ya buat kalian yang pengen lagi video kayak gini kalian bisa langsung komen di bawah jangan lupa di like di komen, dan di share ke teman teman kalian kalau kalian suka dengan video ini kalian thumbs like kalau kalian nggak suka kalian bisa dislike dan by the way ini aku kenalin ya ini teman teman aku guys ayo kenalin yang di sini namanya justin SCR Fire ini namanya Rio. Eh kalian umurnya berapa sih by the way? 9. 9 sama, lu berapa Rio? 12. Oke, okay, buat kata-kata ini. Apa? Black <tuk> <Leg> and... Bacot. <tuk> <tuk> Subah, lu. <tuk> gua kira apa? Gua nungguin, Cong. Lu gua nungguin gitu kan. Lu duraka lu, jadi ada lu. Uh... Oke, mungkin uh. segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Satu pesan aku, jangan buyan. Bye bye.